mengisi ekskavator pompa jangan berhenti ayo gali lubang untuk air mancurnya Kita perlu mencuci ekskavator. Ayo singkirkan kotoran dari kendaraan dengan sikat. Sekarang, ayo bilas sisa busanya. Itu dia. Kita harus menyusun pengaduk semen. Teruskan kerja yang bagus Mengisi pengaduk semen Tekan pompanya Siap Ayo siapkan selang bawah tanah untuk keran-keran Kita perlu mencuci pengaduk semen. Gerakan sikat untuk mencuci kotoran. Gerakan pencuci di sepanjang kendaraan untuk membersihkan sisa busa. Selesai. Kita harus menyusun truk dropside. Sekarang kita perlu mengisinya. Truk dropside, pompa kita melakukannya. Ayo pasang lapisan anti air dan ubin di dasar. Kita perlu mencuci truk dropside. Gerakan sikat di sepanjang kendaraan untuk menyingkirkan kotoran. Gerakan pencuci di sepanjang kendaraan untuk membersihkan sisa busa. Kita melakukannya. Kita harus menyusun minivan. Jangan berhenti. Sekarang kita perlu mengisinya. Minivan, pompa, hose. Ayo pasang pompa saluran air. Ayo cuci minivan. Gerakan sikat di sepanjang kendaraan untuk menyingkirkan tarik pencuci di sepanjang kendaraan dan bersihkan sisa busa. Teruskan kerja yang bagus. Mari kita menyusun pengangkat Derek. Sekarang kita perlu mengisinya. Pengangkat derek. Pompa. Jangan berhenti. Ayo pasang bagian atas dan bawahnya. Ayo cuci, pengangkat deret. Gerakan sikat di sepanjang kendaraan untuk menyingkirkan kotoran. Gerakan pencuci di sepanjang kendaraan untuk membersihkan sisa busa. Hore! Mari kita menyusun truk dropside. Teruskan kerja yang bagus Mengisi truk dropside Tekan pompanya Selesai Ayo pasang ubi dan hiasan-hiasannya Kita perlu mencuci truk dropside. Gerakan sikat di sepanjang kendaraan untuk menyingkirkan. Tarik pencuci di sepanjang kendaraan dan bersihkan sisa busa. Jangan berhenti. Kita harus menyusun truk air. hebat sekarang kita perlu mengisinya truk air tekan pompanya kamu melakukan hal yang bagus ayo isi air dan nyalakan air mancurnya Ayo cuci. Truk air. Gerakan sikat di sepanjang kendaraan untuk menyingkirkan kotoran. Tarik pencuci di sepanjang kendaraan dan bersihkan sisa busa. Jangan berhenti. Kita harus menyusun. Truk pick up. Mengisi truk pickup Tekan pompanya Lanjutkan Ayo pasang stand es krim